Halo guys, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya monetel official dan di video kali ini di sini saya akan membagikan tutorial tutorial yang terbaru lagi guys ya. Oke, kita langsung aja. Simak satu persatu prinsipnya. Oke, lanjut ke presiden yang kedua. Oke, okay, lanjut ke versi yang ketiga ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang keempat.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 lanjut ke persidangan ketujuh. Oke okay, lanjut ke persidangan ke delapan. Okay, lanjut ke peserta yang okay, ke Oke, lanjut ke peserta yang ke Masih 11 Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua belas.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 Oke okay, lanjut ke thank yang i thank Oke lanjut ke bersedia yang ke-16 ya Oke lanjut ke bersedia yang ke-17 Oke yang ke-17 lanjut ke persidangan ke-18 Oke lanjut ke persidangan ke-19